Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Bambang Suryapno. Kali ini akan menyampaikan materi, yaitu mengubah latar atau background pada Google Meet. Untuk itu, sebelum kita mulai, malah kita bersama-sama membaca basmalah: Bismillahirrahmanirrahim kita awali kegiatan ini sebelumnya saya mohon maaf karena bukannya saya ini menghubungi namun marilah kita belajar bersama-sama saya yakin teman-teman semuanya sudah bisa mengganti background pada Google Meet namun tak ada salahnya kita belajar bersama-sama lagi untuk mengubah itu background pada Google Meet sebelumnya setelah tampilan seperti ini kita mulai kita masuk ke Google Meet, karena kita tidak punya aplikasi Google Meet kita bisa lewat Google Chrome kita buka Google Chrome kita sambil menunggu telah muncul seperti ini, kita cari email kita ini sudah gmail kita klik sambil menunggu prosesnya karena kita berhubungan dengan sinyal jadi kita bersabar setelah setelah mengumpulkan tampilan seperti ini terkumpul maka kita ini adalah email-email kita yang masuk kita cari karena kita ingin rapat maka ini kita cari rapat baru kita klik nah, karena kita ingin rapat kalau nanti kita gabung ya gabung rapat ini kita bukan bahas gabung dan rapatnya kita ingin membuat uh, backgroundnya, setelah tampil seperti ini teman-teman kita mulai rapat kita mulai sekarang ya, sambil menunggu ya, ini sudah setelah muncul layar seperti ini tampil seperti ini karena kita kali ini ingin mengubah background kita, maka kita mencari di sini ada di sini ada titik tiga opsi lain. Titik tiga ini kita klik, kemudian tampilan seperti ini. Ini ada papan tulis virtual atau jemrut. Ini buat tata letak, letak kita tidak mempelajari ini. Kita berlatih bersama-sama mengubah latar. Ini ada gambar orang, ikon gambar orang atau tulisan ubah latar belakang. Kita klik. Setelah kita klik, di sini ada berbagai macam tampilan background yang ingin kita ambil. Maaf, teman-teman, karena kita kali ini akan mengubah latar belakang atau background, maka kamera harus kita aktifkan terlebih dahulu. Nah, ini ikon kamera aktifkan sambil menunggu proses. Ya, kamera sudah bisa capek. Kemudian latar belakang ini dinding. Ini dinding kita, maka ingin kita ubah. Ini pakai ikon ini ada banyak pilihan di sini. Misalnya kita ambil ini, nah, sehingga lampu Cisco sambil menunggu prosesnya yang nanti akan berubah. Ini semuanya berhubungan dengan sinyal. Ya, inilah belakang kita sudah berubah. Nah, kita seolah-olah berada di tempat diskonan gitu. Nah, ini adalah cara untuk mengubah background pada Google Meet. Kalau sudah seperti ini, sudah jelas, berarti kita sudah selesai. Ini adalah tampilan Google Meet kita dalam rapat. teman-teman demikian tadi seandainya kita sudah ini backgroundnya sesuai selera hati kita, namun ada kadang-kala dalam rapat kita perlu yang namanya background supaya mengenal eh ini rapat apa maka nah, kita ubah sesuai permintaannya. kita ambil contoh kita ini ikon titik tiga, terus kemudian latar belakang. Ya karena di sini tidak ada ini bawaan dari Google Meet kita perangkat kita tidak ada kita ingin mencari sendiri yang sudah tersedia pada gambar maka ini ada tambah gunakan tambah ini untuk mencari di galeri kita ya misalnya seperti ini nah, misalnya saya tambahkan ini maka kalau Google Meet maupun Zoom uh, Sinyal kita harus ada nah, ini sudah muncul latar belakang yang kita minta ini seandainya kita memang harus latar belakang seperti ini uh, mendesain pembelajaran guru dengan digital platform uh, misalnya seperti ini jadi kita mengambil gambar sesuai dengan selera kita, kalau memang diminta wajib seperti ini, pakai kene. Kalau tidak, kita bisa mendesain dengan gambar-gambar uh, yang terbaik. Demikian teman-teman, cara mudah kita mengganti background pada Google Meet kita sesuai dengan selera sehingga tampilan pada Google Meet akan lebih menarik. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.